hari ini dengan semangat tinggi, secangkir kopi bersambut sang mentari. Apa kabarnya kalian, para pembenci? Jadi, maki persija setiap hari. <San> Jangan pernah lagi ganggu persija kami. Bertemu nanti, kita berkelahi. Rasa begitu sudah melekat di hati, selalu emosi bicara prestasi. lagi nah, tugas. Nah, berdua kayak temen Jerry. Pengen dari sini kan ya? Iyalah, dari sini ya kalau dari malam Pandangan nonton. BBK nih. Ada Bang Inot. Halo Bang Inot. Pung. Bojes. Oh, apa kita cari Jack, Rahim <Gunland> Bang ada rokok Bang. Halo, Jack. Dari jam berapa Jack? Dari tadi sih. Kira-kira berapa lama nih pertandingan? Saat. Setengah jaman lah. Nah. Yoin bro kelas satu lumayan buat modal kelas dua di Makassar. Yo bro gua buat-buat. Hanya cuma minta pelapinya udah kayak banget. Ayolah cepet. Ya kak apa kabar lu sekarang? Sebut apa lu? Gua nggak nggak seru nggak ada lu di kampus. Gue nggak ada di Maceran. Baik. Masa nggak ada teman-teman? Maceran? Kuningan lu banyak di kampus. Balik dulu ya. Baliklah. Iya. Ya. kayak sih kayak benang layangan. Benang layangan kayak gue. Lu emangnya kenapa? Kemarin gue kucing, terus meseran gue pake buat bukan bola. Wah parah lu, bapak lu nyari duit buat lo kuliah. Lupa ke buat pertandingan, gak ada otak lu. Iya, kemarin lu gak putar panjang. Udah gue balik dulu deh, ada urusan. Eh. Yuk, mana? nih enggak Gua ada Yuk, ayo gua anterin, lo, buru kan? Ya nih, anterin dong. naik. apa biasa nih. Ah, apa sih lihat cowoknya keren di banget sama gua